Sosok berpakaian hitam di puncak gunung perlahan muncul di depan orang banyak. Jubah hitamnya menutupi wajahnya sementara riak dingin yang dingin menyebar samar-samar. Yaoling, beberapa anggota kerumunan tertegun dan berseru kaget ketika orang ini muncul. Nama ini memiliki reputasi yang cukup kuat di Blue Rock Grounds. Karena ia adalah yang keempat dalam daftar yang diinginkan sekte. Ini cukup untuk menyebabkan banyak orang yang menakutkan merasa waspada terhadapnya. Ekspresi Luoyi dan Xiao Tian juga berubah pada saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian ketika mereka melihat sosok berpakaian hitam ini. Meskipun mereka hanya peringkat sedikit lebih rendah dari Yao Ling, mereka mengerti bahwa dalam pertarungan nyata, mereka berdua bersama-sama kemungkinan tidak ada pertandingan melawan Yao Ling. Ha! Bahkan orang ini sudah muncul. Sepertinya Misa segel iblis benar-benar menginginkan benih kuno Yuan abadi dengan biaya berapapun. Mata luohi gelap dan dingin saat dia tertawa pelan. Dia melirik lindung yang jauh dengan mata ganas. Di dalam hatinya, dia diam-diam merasa terguncang karena kesulitan yang terakhir. Namun, dia juga merasa agak tidak bahagia. Bagaimanapun, dia masih merasa sedikit tidak senang melihat sit kuno Yuan abadi jatuh ke tangan kelompok Yao Ling di depan matanya. Kepala, kelompok Sulei memiliki wajah yang penuh sukacita karena penampilan Yao Ling. Mereka dengan cepat bergegas. Setelah itu, mereka memandang kelompok lindung dengan sadis. Yao Ling, ekspresi Ying Huan Huan, Yuan Fang, Jiang Kun dan yang lainnya secara bertahap berubah jelek ketika Yao Ling muncul. Meskipun mereka tahu bahwa Yao Ling pasti akan muncul, hati mereka masih tanpa sadar tenggelam sedikit ketika mereka melihatnya dalam daging. Mereka jelas mendapat informasi tentang orang ini, yang berada di peringkat keempat dalam daftar yang diinginkan sekte tersebut. Sembilan Yuan Nirvana stage sudah cukup untuk menindas semua orang di sini. Yao Ling pernah menjadi diakon gerbang Yuan dan statusnya melampaui murid-murid seperti mereka. Dengan kekuatannya, seseorang dapat menghitung jumlah murid di Dao Sek yang bisa bertarung secara merata dengan dia di satu sisi. Apalagi orang ini tidak sendirian. Bawahannya juga sekelompok orang yang sangat menakutkan dengan reputasi terkenal. Pemimpin Misa Segel iblisia. Ya. mata Lindong juga menatap tajam pada sosok yang benar-benar terbungkus jubah hitam. Matanya jauh tak terbandingkan. Dari tubuh yang terakhir, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kaya. Lindong mungkin tidak takut pada Luo Yi. Namun, pada saat ini, bahkan dia merasakan kegelisahan yang meluap-luap di dalam hatinya. Setelah semua, mengingat kekuatannya saat ini, ada jarak yang terlalu besar jika dibandingkan dengan sembilan yuan nirvana stage. Kamu disebut Lin Dong, kan? Juara perang seratus kekaisaran. Haha, <tuh> betapa tak terduga. Juara perang kekaisaran seratus kali ini sebenarnya memilih untuk bergabung dengan Daosek. Petik 2. Berdiri di atas gunung. Yao Ling dengan lembut mengangkat kepalanya sebelum dia mengungkapkan wajahnya yang pucat dan teduh. Sepasang mata acuh Acuh terkunci ke Lindung dari bawah jubah hitam saat dia tertawa samar. Lindung memfokuskan matanya. Jelas, dia tidak berharap bahwa Yao Ling akan benar-benar bisa mengenalinya segera. Yao Ling, benih kuno Yuan abadi ini ditemukan oleh Dao Sekami kami terlebih dahulu. Kami sudah mengirimkan kembali berita itu. Segera, para ahli dari Dao Sekami kami akan tiba. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Yuan Fang berteriak dengan suara yang dalam, "Haha, itu tidak masalah. Yang perlu aku lakukan adalah menghabisi kalian semua sebelum para ahli dari Dao Sekti." tiba. Yao Ling tersenyum sedikit dan berbicara dengan santai. "Kamu juga harus berhenti menggunakan Dao Sekte untuk mengintimidasi aku. Orang lain mungkin takut dengan Sekte Dao kamu, tetapi aku, Yao Ling, jangan peduli." "Kamu," Yuan Fang menjadi sangat marah, namun... Dia segera menekan amarahnya dengan keras dan tertawa dingin. "Kamu bisa menertawakan sekarang. Namun, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan." Petik 2. Lindong mengerutkan alisnya dengan erat. Sebelumnya, dia telah bersusah payah untuk menggunakan Desolate di untuk memaksa Luoyi kembali dan mengintimidasi yang lain. Namun, itu semua sia-sia sekarang Yao Ling muncul. "Lindong, tunggu perintah aku dan bersiap untuk mundur." Suara lembut Ying Huan-Huan tiba-tiba bergema di samping telinga Lindong sementara pikiran ini tetap melekat di hatinya. Mata Lindong menyusut setelah mendengar ini sebelum dia mengangguk pelan. Saat ini, itu tidak bijaksana bagi mereka untuk melanjutkan lebih jauh. Begitu Yao Ling muncul, mereka kehilangan keuntungan yang sebelumnya mereka miliki. Karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun, Akankah Yao Ling mengizinkan mereka untuk mundur dengan damai? Mata Lindong berkedip sementara dia mendesah pelan di dalam hatinya. Yao Ling mengulurkan tangannya saat dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Dia perlahan membuka jubah hitam yang menutupi wajahnya. Setelah itu, ia mengungkapkan wajahnya yang setengah baya pucat putih. Matanya dalam dan tatapannya begitu tajam sehingga tampak seperti bilah. Memotong dengan menyakitkan ke kulit seseorang. Teman-teman. Benih kuno Yuan abadi ini adalah sesuatu yang diinginkan gerbang Yuan aku. Oleh karena itu, aku berharap semua orang dapat berpangku tangan hari ini. Gerbang Yuan aku pasti akan menghargai semua orang di masa depan. Petik 2. Mata Yao Ling menyapu seluruh tempat ini terlebih dahulu. Setelah itu, dia menangkupkan tangan ke arah orang-orang ini dan tertawa kecil. Yao Ling secara langsung menyebutkan gerbang Yuan ketika dia berbicara sebagai sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Bobot kata-katanya luar biasa. Oleh karena itu, ekspresi sejumlah orang berubah ketika suaranya terdengar. Namun, tidak ada yang berani keberatan. Ini karena baik kekuatan Yao Ling dan kekuatan Gerbang Yuan adalah hal-hal yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Senyum terungkap di wajah Yao Ling ketika dia melihat suasana sunyi ini. Segera dia menoleh dan menatap kelompok Lindong. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Serahkan benda itu. Kalian semua harus menyadari karakter aku. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan di masa lalu dan aku tidak akan mulai melakukannya sekarang. Jika itu benar-benar diperlukan. Aku tidak keberatan mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah. Ying huan-huan dan mata yang lain menyusut sedikit ketika mereka mendengar ini sementara ekspresi mereka berubah. Segera. Mereka mengambil dua langkah ke depan, sementara ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Namun, sama seperti Yao Ling berpikir bahwa mereka akan menyerah. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dalam mata Ying Huan-Huan. Tangisan sedingin es bergema di tempat itu. Lari, ledakan. Saat suaranya terdengar, tangan Ying Huan-Huan tiba-tiba mendarat di sitarnya yang seperti zamrud. Setelah itu, senarnya bergetar dengan cepat. Gelombang sonik hijau cerah menyapu seperti gelombang lautan besar. Gelombang sonik ini tampaknya tidak memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Namun, itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya tertegun sejenak. Itu instan singkat ini bahwa murid-murid Dao Sekte di bawah tersebar terpisah pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menjadi seperti belalang saat mereka bergegas ke segala arah. Acara ini berlangsung begitu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka seratus murid Dao Sekte akan tersebar begitu tegas. Pada saat beberapa orang pulih kembali, sebagian besar murid Dao Sekte sudah bergegas ke hutan dan dengan cepat menghilang. Kecepatan mereka tanpa sadar menyebabkan beberapa orang terpana. Pergi, melayang di udara. Ying Huan Huan, Jiang Kun dan murid inti lainnya juga berangkat pada saat yang sama. Namun, mereka tidak berserakan. Ini karena mereka jelas mengerti bahwa sementara murid biasa akan dapat mundur dengan mudah. Mereka pasti akan menjadi sasaran oleh kelompok Yao Ling. Hari ini, aku ingin melihat di mana kalian semua bisa lari. Yao Ling juga sepenuhnya pulih pada saat ini. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi hingguan-huan. -huan, Lin Dong dan yang lainnya yang bergegas pergi. Senyum ganas segera muncul di wajahnya. Ikuti mereka, benih kuno Yuan abadi ada bersama mereka. Yao Ling melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Iya nih. Sulei dan yang lainnya juga menjawab dengan senyum buas ketika mereka mendengar tawa dingin Yao Ling. Setelah itu, tubuh mereka bergegas keluar. Mereka langsung membawa suara angin yang deras sebelum mereka mengejar kelompok lindung. Swoosh. Tubuh Yao Ling juga menghilang pada saat ini. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang bergegas keluar. Swoosh, swoosh, swoosh, Setelah orang-orang dari Misa Segel Iblis mengejar, pengamat sekitarnya juga dengan cepat bergerak. Meskipun Sid kuno Yuan Abadi saat ini sedang ditargetkan oleh Yao Ling, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Di bawah siulan sejumlah besar orang yang menutupi langit, suara angin deras muncul satu demi satu. Semua kekuatan Yuan Alami muncul mendidih pada saat ini. Beberapa manusia bergegas melintasi langit pegunungan. Sementara mereka disertai oleh suara angin yang tergesa-gesa. Mata mereka sesekali menyapu area di belakang mereka. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kami tidak akan bisa melepaskan mereka jika ini terus berlanjut. Yuan Fang mengepalkan giginya dan berkata. Lin juga sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa aura Yao Ling semakin dekat dengan mereka. Jiang Kun dan yang lainnya terdiam. Sementara ekspresi di mata mereka sedikit suram. Dikejar benar-benar terasa tidak menyenangkan. Ying Huan-Huan memeluk sitarnya yang seperti zamrud, Matanya diturunkan dan cahaya bersinar di atasnya. Segera, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia mengepalkan gigi peraknya dan berkata, Aku akan menghentikannya. Kalian semua harus pergi. Petik 2. Jiang Kun. Yuan Fang dan ekspresi lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka baru saja akan keberatan ketika Ying Huan-Huan memelototi mereka. Tepat, nadanya menjadi jauh lebih tenang. Apakah ada di antara kamu yang memiliki kemampuan untuk menghentikan kelompok Yao Ling? Jiang Kun dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Kesenjangan antara mereka dan Yao Ling terlalu besar. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya. Kemungkinan sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal. Jika kamu berpikir masih ada waktu untuk melanjutkan obrolan, kamu dapat terus melakukannya. Ing huan, huan berbalik dan duduk di atas batu. Sitar zamrutnya diletakkan di depannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut melewati tali ekor kuda hitam gelap itu. Segera, benang hijau mengalir turun. Mereka menjadi seperti air terjun saat mereka perlahan menari di angin. Jiang Kun dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka ketika mereka melihat sosok wanita muda yang memikat. Ayo pergi. Mata Lindong menatap dalam pada sosok itu. Namun, bertentangan dengan harapan. Dia tidak berbicara sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Jiang Kun dan ekspresi sisanya berubah sejenak sebelum mereka akhirnya mengepalkan gigi mereka. Berbalik dan pergi. Lindong, bawa benih kembali. Tangan Ying Huan-Huan dengan lembut menekan sitarnya ketika dia merasakan kelompok itu pergi dengan cepat. Cahaya merah berangsur-angsur melonjak dalam mata jernihnya. Sementara tangisan lembut juga diam-diam dipancarkan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.